Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, bi lovers, serta menonton lovers dimanapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Pilar.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 Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Vitamin bahagia kita dapatkan dari Bunda Lesti Yang mengunggah sebuah postingan video tangkapan langsung dari Bunda Lesti persahabatnya Masya Allah Bunda L ini cantik banget ya Luar biasa doakan selalu yang terbaik Untuk Bunda Lesti selalu sehat bahagia Dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Amin kita lihat persahabat ya, Alisa menangkap ini menangkapi nih Begini tanggapan aku, kata Bunda Lesti ya, mengenai serum atau produk dari MS Glow Semoga sukses selalu untuk Bunda Lesti Masya Allah, si cantik punya banget nih untuk warga Konoha Bayang sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan Yakni dari akun Delvina underscore Leslar mengatakan Para netizen Indonesia pasti udah bisa tidur nyenyak Karena Bunda Lesti udah memberi tanggapan Katanya tuh persahabat ya Akhirnya Bunda Lesti langsung turun tangan nih Untuk memberikan tanggapannya Diunggah di laman akun Instagram pribadinya Berikutnya juga persahabat ya Kita tentunya mendapatkan Kejutan yang sangat luar biasa dari Leslar Apabila ini meripas kembali unggahan dari Reza Talib Kita salvak dengan kalimat Thanks for today, Bismillah, next big project Wow, Masya Allah banget ya Disimak kalimat next big project Persahabatnya, bakal ada project besar Yang akan tentunya disuguhkan oleh Leslar Doakan yang terbaik ya, apapun itu Semoga lancar, sukses, amin Ya Rabbal Alamin Dan berikutnya juga persahabat ya Kita simak, ini ada momen spesial nih Vitamin bahagia banget ya akhirnya kita mendapatkan asuhan vitamin langsung dari Lesti dan Bilar. Pelong banget ya melihat mereka berdua. Mudah-mudahan hari ini semuanya beres. Apapun urusannya, semoga selalu diberikan kelancaran untuk Lesti dan Bilar. Doakan support yang terbaik untuk mereka berdua. Dan terutama mendoakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, dan selanjutnya persahabat ada momen yang sangat luar biasa duh, ibu-ibu ini bahagia banget ya Bisa foto langsung dengan papahnya abang L Kapan lagi coba tuh persahabat ya Bisa foto sama papahnya abang L Ini beruntung banget ya ibu-ibu ini masya Allah Sudah foto bareng masuk ke vlognya lagi masya Allah Ini namanya rezeki nih untuk ibu ini persahabat ya Semoga dukungan dan support yang diberikan semakin banyak dari orang-orang baik Yang tulus mencintai idola kita Berikutnya persahabat kita mampir ke unggahan indosiar Ini ada sebuah postingan nih persahabat ya Ada pertanyaan juga untuk keluarga Konohani kegiatan kamu setelah Tarawih Kita simak persahabat Yang pertama ada postingan BBL dan Bunda Lesti main sama anak tuh persahabat itu yang pertama yang kedua makan ada 3d persahabat ya ada Irfan ada Jurayu dan Koruben Onsu ada postingan foto dari Faul yang sedang mengaji Tadarus dan foto Rara Lida yang sedang tertidur wow kira-kira kegiatan kalian nih setelah terawih main sama anak, makan, tak harus tidur, wah kita simak aja di persenya, ya. Di sini banyak sekali tanggapan respon yang diberikan. Ya nih dari akun Instagram Fazira Alia mengatakan main sama anak, katanya tuh wow memilih postingan Baby L dan Buda Lesti yang main sama anak. Aduh masya Allah banget ya pokoknya adem. Kalau sudah melihat postingan abang L karena abang L adalah penyemangat kita semuanya. Dan selanjutnya juga bersama kita mampir ke unggahan Jennifer Christie. Ini unggahan kemarin, Pak sahabat, momen spesial yang kita dapatkan juga. Papa Bilar bersama Rudi Salim. Ini project yang sangat besar. Semoga apapun yang dilakukan selalu sukses untuk Papa Bilar. Dan kita juga salah pembingan kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Jennifer. Dengan dua bapak-bapak yang suka ngelawak kira-kira terdakwa ini melakukan tindak kriminal apa ya guys Katanya tuh ya <laughs> Ini sih cute banget ya Masya Allah Kita dibikin penasaran banget ya Kejutan yang akan diberikan Yang akan disuguhkan langsung oleh Papa Bilar dan Leslar Entertainment Tentu kita doakan yang terbaik